Ah arah kemari dia. Sama, tepat semalam bang, di 165. Mengadang jalan kita. Jadi, kami... Rambut mau berwarna ini. Oh, tengok tu. Oh, semakin dekat. Makin dekat dulu. Ya. Makin dekat. Baiklah, majar, bang. Jalan slow lagi, bang. Biasanya dalam lah. Ah semakin dekat, nak. Tengok-tengok cikgu tu, mandi itu. tidak, tu. Dua hari dah, tu. Oh, bang, oke bang. Udah ini ada ya, dekat semaknya Oke, ayy Aduh, kok itu masih manjir kanal Ah, tuh ada dekat semak, saya Udah maaf. tunggu, Maaayy Ah, tuh semakin dekatnya Ayo cepat, bang Eh, ini, Maaayy Yang semalam bukan nih Oi Memang, arah kemari ya, ada yang baik. Aduh, aduh, bang, aduh, bang, kunci pintu sana. Satu enam lima, satu enam lima, berjarak 15 belas meter. Berarti apa? Berhenti. Ah, betul, betul, betul. Hmm. Hmm. mengadung jalan kita berhadapan dengan mobil kita mundur